Bakso memang menjadi makanan favorit setiap orang Olahan daging sapi berbentuk bulat dengan kuah bening yang gurih Bakso biasanya dijajakan secara gerobakan hingga di restoran ternama Kali ini, Ibu Jari akan coba ulas bakso legendaris yang viral di Jakarta Barat Yang memiliki daya tarik tersendiri hingga ramai pembeli Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik Langsung saja simak videonya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 Baso si jangkung ini berlokasi di Jalan Duri Utama Raya Nomor 1 RT 5 RW 7 Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Meski dijajakan secara gerobakan, Baso si jangkung selalu ramai didatangi pembeli, terlebih di jam makan siang. Pemilik bakso si jangkung ini bernama Bapak Saju. Bakso si jangkung ini telah berjualan selama 35 tahun. Dinamakan bakso si jangkung karena pembelinya dulu memanggilnya jangkung sehingga menjadikan inspirasi Pak Saju untuk menamainya hingga sekarang. Bakso si jangkung menyediakan tiga paket yang bisa dipilih dengan harga Rp15.000. Rp20.000 dan Rp30.000. Bedanya dari masing-masing paket terletak pada jumlah isian yang didapat. Untuk paket Rp15.000 mendapatkan 5 butir bakso, paket Rp20.000 dapat 6 butir bakso dan 1 tahu bakso. Sedangkan paket Rp30.000 dapat 10 bakso atau bisa dicampur dengan tahu bakso. Bakso yang disediakan pun cukup beragam, ada bakso urat, bakso halus, tahu bakso goreng, dan tahu bakso putih. Pak Saju mengaku bahwa bakso ini dibuat sendiri dan dalam sehari kadang-kadang bisa menghabiskan 25 kg daging. Biasanya dalam seporsi bakso si jangkung berisi bakso yang bisa dipilih sesuai selera bisa urat, halus atau tahu bakso dengan tambahan kue tiaw, dibun, taburan bawang goreng, seledri dan siraman kuah bening yang gurih. Pelanggan yang mencoba bakso si jangkung mengakui rasanya enak dan patut untuk dicoba. Anda penasaran dengan Basosi Jangkung ini, langsung saja merapat ke kawasan Jakarta Barat Basosi Jangkung buka setiap hari mulai pukul 10 hingga pukul 17.30 Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Tekan like jika Anda suka, share ke teman-teman kalian